Konversi hutan menjadi permukiman, perkebunan, pertambangan dan jaringan jalan telah mempersempit habitat yang dapat dihuni oleh harimau. Populasi harimau yang melebihi daya dukung lingkungan sehingga harimau keluar dari hutan, perburuan harimau dan satwa mangsa. Akibat perburuan, anak remaja harimau yang kehilangan induk dapat masuk ke wilayah permukiman. Penurunan populasi satwa mangsa menyebabkan harimau memperluas daerah jelajah agar bisa mencukupi kebutuhan makanan. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Terjadinya konflik harimau memangsa ternak milik warga di kecamatan Bahorok, Langkat, Sumatera Utara bukan kali pertama terjadi. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mencatat dalam 2 tahun telah ada 12 ekor lembu dimangsa harimau di sejumlah desa di kecamatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab harimau memangsa ternak warga. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera mengatakan penyebab ada banyak faktor, baik akumulasi atau faktor yang berdiri sendiri. Begitu juga dengan kurangnya pakan harimau di dalam hutan. Meski demikian, harimau memiliki sifat oportunistik sehingga akan mencari mangsa yang lebih mudah. Sebagaimana yang terjadi selama ini, lembu ternak warga diikat di pinggir hutan sehingga mudah dimangsa. BBKSDA menghimbau masyarakat untuk mengubah pola beternak. Ternak digembalakan pada pagi dan sore namun tetap diawasi. Kemudian saat menjelang gelap hingga subuh, lembu dikandangkan. Begitu juga dalam penanganan bangkai sisa mangsa harimau. Dari pengalaman pada kejadian-kejadian sebelumnya, bangkai sisa mangsa dimusnahkan dengan pembakaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan dominasi harimau terhadap mangsanya. Upaya tersebut dinilai cukup efektif. Pihaknya tidak lagi menerima laporan ada kejadian berulang di desa yang pernah dilakukan pembakaran bangkai sisa mangsa harimau. Pada kejadian tanggal 25 Desember 2020, pihak BBKSDA hendak membakar bangkai sisa mangsa harimau. Namun tidak jadi dilakukan karena masyarakat tidak setuju dengan alasan khawatir harimau akan mengamuk. Dalam kasusnya, matinya dua ekor lembu di Dusun Selayang, Desa Laudamat, kecamatan Bahorok Langkat pada 6 Januari 2021 lalu. Lokasi kejadian hanya berjarak 800 meter dari lokasi kejadian sebelumnya pada 25 Desember 2020. Lokasi kejadian terakhir juga hanya berjarak 988 meter dari batas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan habitat harimau Sumatera bangkai lembu ditemukan di dalam kawasan yang berstatus hutan produksi terbatas yang sudah diolah oleh masyarakat. Selama ini umumnya masyarakat mengembalakan ternaknya secara lepas. Bahkan pada malam hari juga banyak ditemukan masih berkeliaran tanpa dikandangkan. Hanya sebagian saja yang bersedia mengandangkan ternaknya seperti yang dilakukan di beberapa desa yang sudah mendirikan kandang anti harimau. Kemudian masyarakat diimbau untuk mengurangi atau membatasi pergerakan ke dalam kawasan hutan